Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi baterai yang 255 persen gitu ya, di laptop gitu, karena ya kalau komputer enggak ada baterainya gitu ya, mungkin ada baterai cmos ya, saya tahu ya, yeah, ya yeah, saya tahu ada baterai cmos gitu ya. Nah jadi di sini baterainya tuh 255 karena kebetulan kemarin juga ada yang komen gitu, dari sini kalian kalau kalian lihat di sini adalah 255 available gitu ya, atau mungkin ada tulisannya itu plug in gitu. Nah Kan gak mungkin gitu, baterai 255% gitu Saya kira saya doang gitu yang 255% Ternyata ada yang komen juga gitu 255% baterainya gitu Dan kenapa kok bisa kayak gitu Itu intinya gitu Intinya adalah Baterainya tuh udah gak kebaca Udah mungkin rusak mungkin ya Jadi udah gak bisa ngecas sama sekali dan Nah kalau nggak salah dia juga bilang kalau nggak dinyalain pakai casan itu nggak bisa gitu dan berarti memang sudah positif sepertinya gitu positif baterainya memang tidak terbaca kenapa saya bisa bilang kayak gitu karena baterai laptop saya itu dicabut gitu dari dalamnya ya baterai tanam dan sebenarnya nggak ada sih menurut saya baterai tanam yang benar-benar tanam gitu yang nggak bisa dicabut sama sekali kalau kalian buka laptopnya ya pasti bisa dicabut gitu baterainya dan kalau menurut saya gitu ya, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena baterai laptop saya itu sih kabelnya saya cabut gitu kan, dan ya udah saya nggak mau main pakai baterai gitu, karena ya kalau main pakai baterai entah kenapa tiba-tiba suka mati sendiri gitu laptopnya, mungkin karena nggak kuat juga dayanya dan sebagainya. Padahal itu baterainya baterai baru gitu, kemarin udah sempat diganti dan ya udah saya cabut aja gitu baterainya atau mungkin itu baterainya kalau nggak rusak atau mungkin ya kalian masangin baterainya nggak bener mungkin ya mungkin masangin baterainya nggak bener dari uh, apa ya, istilahnya dari baterai ke PCB-nya atau ke motherboard nggak bener gitu atau mungkin kabelnya ada yang putus atau kegunting atau mungkin ada yang digunting ya ingat ke gunting sama digunting beda gitu ya dan ya itu dia sih intinya gitu kalau kalian misalnya melihat baterai laptop kalian misalnya ini 255% kan dan nanti akan ada tulisannya no battery present gitu atau mungkin tidak ada baterai yang dipakai atau mungkin tidak ada baterai yang tersedia gitu ya jadi mungkin baterainya sudah rusak gitu ya sudah uh, usang juga gitu dan mungkin harus sudah diganti atau mungkin dari baterai ke motherboardnya bisa juga ya dari kabelnya mungkin ya intinya kayak gitu atau mungkin kalau kayak misalnya cabut sengaja gitu baterainya kayak saya gitu ya nanti bakal kayak gini gitu ya nanti bakal nggak akan ada baterainya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk videonya di sini kayaknya saya bukan ngasih tutorial gitu ini hanya pembahasan doang karena menurut saya ini nggak bisa dibenerin gitu kecuali dari baterainya diganti ya kalau kalian mau ganti ganti aja deh atau mungkin ya kalian benerin gitu dari kabelnya dari ya dari apa ya sambungannya gitu ke dari baterai kemarin ke bautnya dan sebagainya gitu, dan ini ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching. bye bye.